Kalau bagi saya, saya ingin berkembang gitu, kalau dengan melestarikan pada ujungnya akan masuk ke museum. Ya, yeah. ya, yeah. karena kita jaga-jaga terus. Kalau para seniornya, para ahlinya, para empunya sudah wafat, meninggal, tanpa ada dengar jelas, kesenian itu akan mati di juga sini Ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Jaki di acara Mari Berkenalan Di episode kali ini saya datang ke rumah atau ke basecamp Atau ke apa ya, Kediaman, ke diaman, ke gudangnya Ayadi Siapa sih Ayadi itu? Pasti teman-teman yang di dunianya Pasti kenal banget sama sosok Ayadi ini Kita langsung sambut aja, ini dia Ayadi Ya, sore Kang. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol sebenarnya ngobrol, sebelumnya ngobrol, banyak ngobrol. banget yang diobrolin dan itu sesuatu yang bisa mengugah saya pribadi ya, Kang Yang saya pengen tanyakan dulu Ayadi, Ayadi. Ayadi ini bergelut di bidang perangklungan. Ya, apa ya disebut kerennya perangklungan atau apa disebutnya? eh uh, angklunger angklunger Ang angklung ya perangkulan dia kan, uh. pianis ini angklung ya. angklungis angklungis <laughs> angklunger uh, angklunger uh. Uh, di bidang angklung ini lebih ke seniman angklung atau hmm. komersial angklung m hmm. sebenarnya bisa dua-duanya Kang <laughs> tergantung situasi dokcer tapi mungkin kalau ini saya lebih fokusnya kami karena kami punya yayasan juga, hmm. jadi kita lebih daerah pengembangan angklung ya, mungkin lebih cocok ke seniman angklung hmm. ya beratnya ke situ karena kalau komersial itu kan terlalu gimana gitu ya itu bonusnya aja lah komersial Mana, biar kan. jadi bonus ya <laughs> itu mah ngalir aja lah gitu kan. Sebelum kita ngebahas tentang <laughs> giatnya Ayadi ini di angklung, jadi penanya awal mula di dunia musik. Kenapa? Dengan milih, musik, ya? milih dunia musik dulu pasti nah, nah. langsung angklung dong. Ya ya. Oke eh, pertama dunia musik kebetulan kan keluarga saya itu memang ada dari keluarga seniman ya, musisi juga. Dari kakek saya kebetulan dulu dalang ya, dalang. Terus bapak saya juga seorang seniman juga di Karawitan Sunda. Dan eh, apa namanya saya juga ikut ikutan dulu lawannya. Tapi kenapa saya milih musik? Eh, pada dasarnya di musik itu Suatu kegiatan yang mengasihkan kan? Mengasihkan Kita happy Tapi berkegiatan gitu positif Daripada kita Melakukan hal yang tidak diinginkan Ya waktu itu kita Lagi usia-usia muda kan Tingginya Suatu yang Ya geolibic Saya juga deh. Gitu, Berekspresi yang, punya, yang jalur punya jalur positif, positif lah, betul. Nah, <laughs> belar, Itu kalau nanya buat musik Berarti jalurnya itu Udah lingkungan keluarga Mempuni ke bidang itu ya betul bisa dibina seperti itu jadi kolega saya itu sih awalnya di bidang musik dan bisnis sih kang ya, karena kita ada beberapa perusahaan juga sebelumnya nah jadi ya saya milih musiknya aja deh perusahaannya <tuh>. biar orang lain aja <tuh>. Ruh, ya maksud saya enak pak Bukan enak ya Maksudnya untuk hidup di lingkungan yang mendukung seni Kita tahu pada zaman-zaman itu mm. Pada zaman-zaman dulu itu Kita masuk ke seni ada mau jadi apa sih? Mm. Pastikan yang yeah. jadi obongan wah, Emang bisa hidup di seni? Mm. Itu kan makanya oh. Jadi termasuk aduh senang banget gitu Hidup di ruang lingkup seni Nah setelah memutuskan di dunia seni itu Seni musik apa sih yang bikin, saya pengen serius di sini. Hmm. Jujur Kang, Jadi, saya kecilnya memang apa ya, musik itu orang kok bisa saja kita orang sampai menjelajah dunia. Jujur awalnya gitu Kang. Iya. Dengan apa namanya, kegiatan ya hobinya udah gitu dia gratis, bisa menginjak lima benua, Amerika, Afrika, semuanya. Dengan musik itu semuanya mungkin Kang. Kita mau berkarya tapi ya. ya semuanya mungkin awalnya di sana aja sih seru ya kayaknya udah kegiatan kita aja di, di sana. Selain saya menemukan filosofi yang lain-lain ya hmm. artinya oh awalnya di situ aja oke deh kita jalan aja deh ke di situ karena kegiatannya positif sih dan saya suka gitu. Ibanya eh Kang juga, kenapa Kang jadi Youtuber gitu kan? <laughs> <laughs> Asalnya asa ada alasannya Nah, saya awalnya gitu sih Kang <laughs> Berarti, Jiki bakal narik kesimpulan nih <laughs> Ayadi itu, di awalnya. dunia musik itu awalnya karena menganggap musik adalah uh, bahasa universal Betul, musik adalah bahasa universal Kang. Dengan musik, saya tidak bisa bahasa seluruh dunia Tapi dengan karya musik yang saya bikin Saya bisa berkomunikasi dengan berbagai jenis keras, kalangan. Rusia, gitu. dan kalangan ya, dan kalangan, kalangan ah. bisa ngebantai itu juga ya, betul. bukan bahasa aja, Dari jadi anak -anak kalangan, ya kalangan ningrat, ningrat sampai, yang, sampai bawah. yang bawah bisa masukkan. gitu, <laughs> seru sih kan di musik. Apa sih yang bikin alasan? Ya maksudnya hidup di musik nggak susah, eh nggak susah, nggak gampang, betul. Ah, itu pasien kan. Hmm. Kalau udah namanya panggilan hidup, kadang kira kita hmm. susah kan, ya. Susah. Yang musik itu apa gini, Kang? Kalau saya itu musik itu... Uh, Oke, okay. khususnya musiknya, karena musik itu global, Kang, ya. Kalau kita musik terlalu luas, tapi... Hmm. Saya waktu itu memang musiknya di musik tradisional, uh, awalnya, lamanya di situ, melihat ada beberapa potensi-potensi yang nilainya kepada nilai identitas, identitas budaya kita sendiri, Kang. Awalnya, bahwa saya tidak hanya musik itu, tidak hanya Yuk kita ngikutin deh, ngalir aja kemana Tapi, apa deh yang bisa bisa kasih buat uh, musiknya lain Mungkin banyak orang mikirnya gini, ada musik grup A Kita mainin deh, yo gaya-gayaan hmm. gitu. Mainin deh kayak bikin yang satu Kalau oh, saya dari dulu gak ya kayak gitu bikin, pikirnya Satu waktu, satu hari, eh, kecil dulu Saya bikin musiknya kayak kayak mereka deh Betul-betul <laughs> saya akan menjadi apa, memberikan pembuat, uh, pembuat musik ya buat kedepannya gitu. Tapi saya orang belakang aja deh, ngomong ke depan. <laughs> saya sening orang belakang aja, ngomong terhadap depan lah. Kita Bler, di? ya dari kecil udah punya pemikiran jangka panjang ya, dan awalnya itu sempat kecemplung di dunia pendidikannya nggak sih? Sebenarnya kan banyak yang hmm. otomotif ya, salah otodidak ya hmm. di dunia musik itu hmm. kalau akang sendiri di perjalanan gimana? Hmm, kalau saya memang uh, mungkin dari SMA saya sudah masuk ke sekolah musik kan. awalnya memang awalnya sih sukanya otomotif sebetulnya karena bus kesenian tapi seneng rakit apa gitu ya nah pas masuk uh, karena saya dari kampung ya jauh ke kota gitu awalnya mau mencari sekolah kesenian eh mau sekolah otomotif itu awalnya pokoknya sekolah aja ke kejuruan masuk ke sana dan saya salah masuk kan. Salah masuk ke sini kesenian, tapi masih nyambung tetap. Oh, ternyata ada juga kesenian. Ya Udah lanjut aja gitu. Awalnya, saya di sekolah SMK di Bandung ya. Kalau sekarang maksudnya SMK Negeri 10 ya. Di situ jurusan kerawitan. Awalnya saya memang nggak kesenian, gak? ke ke ke apa namanya? Ke eh ke, ke, gitu. Kesenangnya. Senangnya situ juga. Tapi tapi sebenarnya saya juga pesen malah digilir kesenian karena orang tua nggak tahu ada sekolah kesenian awalnya. Saya masuk Entah kenapa, seperti alam, meng mengarahkan saya ke sana, gitu. Ya udah. tak yang menakdirkan. Ya akhirnya enjoy, enjoy saya, malah itu kesenangan saya di situ gitu Jadi enjoy aja, kan. Saya dari SMU-nya, dari apa, uh, sekolah kesenian, kemudian melanjutkan ke sarjannya sekolah musik juga di UPi Bandung, sekolah, Sini Musik juga, jurusan uh, musik, kemudian pasca ke juga saya di bidang kesenian. Jadi saya masuk, nyalu, uh, apa, Jalurnya, Jalurnya pendidikan, ya? pendidikan Jalurnya pendidikan, wali semuanya dari dunia pendidikan. Nah, kesulitannya apa sih di dunia pendidikan itu? Musik ya, terutama karena yang jadi tahu orang memilih otodidak karena nggak terlalu banyak benturan aturan ya. Karena kalau di dunia pendidikan sendiri, pas di musik, kesulitannya apa sih? Kesulitan. Kalau bilang kesulitan sih, saya kira gak kesulitan tak? Karena apa ya? Segera sesuatu itu kalau ditekun dengan, dengan serius, pasti ada, ada akan ada solusinya gitu. Kalau bagi saya sih anjur-anyur aja kan. Hmm. <gak> nggak ada apa namanya, dari proses awal sampai beres pendidikan, nggak ada kesulitan ya? Malah banyak ilmu yang saya dapat gitu ya. Jadi banyak positifnya itu kan. <laughs> Mungkin sulitnya di awal ya waktu mau daftar harus bersaing dengan masuk ke perguruan tinggi yang banyak saingan, kan itu aja sih. lomba-lomba di awal, kita apa namanya, belum ada yang yang lain. Kalau saya menikmati kalau asli dari daerah mana? Saya asli dari Majalaya. Nah, orang Majalaya sekarang yang jadi pertanyaan kita semua, berarti hmm? bagaimana dibekalin apa sih hmm. dari Majalaya untuk ke Bandung itu? Wah, kalau dibekalin, dibekalin doa kan? <laughs> <laughs> dibekalin doa. Karena jujur waktu itu kondisi, apa namanya, kondisi keluarga saya pribadi umum, lagi jatuh banget, waktu itu saya pergi sekolah ke Bandung pun nekat nekat berbekal semangat aja gitu, semangat bahwa saya ingin punya cita-cita lah gitu, khususnya ingin ngebahagin orang tua sebab waktu itu ya, ingin saya ingin lebih bermanfaat lah hidup banyak orang maka dari itu kondisinya saat itu sebenarnya berat sih buat apa namanya sebetulnya berat buat tidak seperti siswa yang lainnya, mungkin ya di apa, denai biaya sama orang tua, support total. support total karena saya dari SMA itu udah hidup sendiri kan, SMA udah sendiri sampai sekarang gitu <laughs> sekarang mau udah banyakan dong sekarang udah Alhamdulillah ada istri, <laughs> ada udah, anak, udah, udah. alhamdulillah benar <laughs> sih support ya, doa itu udah paling penting banget ya, ya. malahan dengan hal yang kayak gini punya kesulitan di awal malah yang ngebentuk ayadi sendiri lebih giat dan lebih serius untuk pendidikan ini betul itu salah satu motivasi saya gitu karena saya jauh-jauh dari kampung ya ke kota gitu dengan apa namanya hidup sendiri saya nggak mau menyanyakan waktu gitu karena waktu itu nggak bisa kembali kan jadi saya ingin belajar lebih giat lebih serius itu agar bisa ngebantu orang-orang yang saya cintai gitu kan. Jadi, itu yang jadi motivasi saya. Gitu uh, tiap hari selalu ingat yang di rumah, gitu ya. Gimana di rumah? Saya harus serius, harus belajar, harus belajar, belajar. Akhirnya, wah, belajar saya itu mungkin bisa 24 jam, istilahnya. <meng> dulu, ya kan, ya, sering sih tidur-tidur di sekolah, ya di kampus, tapi serunya sekarang sih buat cerita nah, ya cerita gitu. Kalau nggak gitu nggak seru sih. Saya nggak ada terlalu kalau lurus-lurus aja kayaknya aduh hmm. sayang banget untuk dijadiin buku kurang ada klimaks. Kasih lonong jadi buku. Nah, iya, iya. <laughs> nah kalau misalnya kesulitan maksudnya di sana berarti tidak bermodal apa-apa. Hanya bermodal pengetahuan hmm. yang diajarkan oleh orang tua di rumah. Hmm. Siapa sih sosok yang benar-benar ngebantu? Soalnya pasti ada biaya dong ya, untuk betul. yang namanya pendidikan betul ya kalau nggak bantu ya kadang kadang orang tua juga kan ya kadang mm. uh, uh, kalau ada dia suka nyusu ke Bandung gitu nyari saya gitu karena saya di awal pun nggak ngontrak gitu kan Kayanya, kayak seperti... karena saya jauh apa dari kampung ke kota gitu ya yeah. saya tinggal di mana aja sempat nyari-nyari dulu mengasi biaya gitu tapi ada sosok-sosok terutama guru-guru saya di apa namanya waktu di SMKI dulu ya seperti Ibu Ida ya, Ibu Ida yang, aduh, guru favorit saya dulu ya, beliau yang menyemangati saya, karena waktu tes awal itu saya masuk ke sekolah itu, dari sekian ribu orang diterima hanya 100 tuh kan, orang saya di awal udah pesimis aja lah, oh ini nggak masuk deh kayaknya, karena sulit, ini sulit, sulit, saingannya banyak, udah gitu, orang kota, orang kota deh, saingan <laughs> itu se, apa ya, bisa bilang se-Indonesia kan? Iya. Yeah karena itu sekolahnya emang susah ya jarang situ. juga ya jarang musik kan maksudnya masuk di situ akhirnya lihat di koran dari paling belakang kok nama saya nggak ada dua nggak ada nggak ada ternyata pas diliatin, saya so waktu itu tes kedua di ranking tes waktu itu jadi masuk pun ya lain seneng saya bingung juga <laughs> pas dites bingung ya otomatis saya buat biaya ya masuk ke situ dan pas belajar di situ ternyata ada guru yang membantu saya dengan perjanjian waktu itu. Lingkar jadi. <laughs> dengan perjanjian, ayo saya bisa membiayai dasar semester asalkan prestasi katanya. Ya, Alhamdulillah saya bisa mencapai target itu dan gratis. <laughs> gratis sekolahnya. Berarti mindset pun udah diatur <laughs> positif tinggi banget ya pasti ya. udah pas ikut ujian pun yang dicek di paling bawah, dari paling bawah, uh. bukan dari paling atas. <laughs> Positif thinking ya, banget ya, <laughs> lalu, <laughs> Saya udah inilah, siap-siap itu. Wah oh, dari belakang nggak ada, nggak ada, ada, Pas lihat di atas, Waham juga ada. Ternyata saya ada di atas juga. Ternyata bisa bersaing dengan mereka. Ya di saya semakin semangat buat belajar. Oh, ternyata saya juga berbekal dari kampung, gitu ya, dengan motivasi apa yang gebu doa dari orang tua. Ya, bisa koknya, pokoknya. Dan ngasih jawaban <laughs> juga ya bahwa pendidikan kampung enggak oh, kayak enggak, enggak. yang dipikirin orang enggak. kota. Teman-teman ya, mungkin juga yang ada di daerah kampung <laughs> jangan patah semangat. Motivasi kita akan lebih dari orang-orang kota mungkin, gitu ya. Soalnya, <laughs> yang jadi tahu yang namanya kota pun bisa jadi kota dulunya kampung. Ya betul. <laughs> dulunya kampung. Ya, okay. Karena Kampungnya pembangunannya rambut, aja sekarang betul, Makin pesat ya. makanya disebut kota. Betul sih, kalau saya kalau salah saya cuma tahu aja, cuman ya seru sih, dunia pendidikan, berarti di musik jurusan apa sih di SMA itu? SMK ya SMK uh, Kalau SMA itu dulu saya di SMKI, hmm. masuk SMKI, keluar SMK Negeri 10, itu hmm. ada unik-unik kan, setiga lembaga pendidikan saya itu beda-beda semua, masuk nama A, keluar nama B kuliah masuk nama A keluar nama B nama pasca juga masuk nama A keluar nama B juga jadi ya, unik satu juga. perubahan <laughs> perubahan nama kok unik, so itu selalu masa transisi gitu jadi SMA itu masuk SMKI keluar SMK negeri sepuluh itu masuk UPI eh, masuk ikip yang ikip dulu IKIP. ikip keluar UPI terus uh, nama STSI keluar ISBI <tama> jadi uh, seru lah gitu <laughs> Jurusannya dari SMK itu? SMKI saya jurusan musik karawitan, musik karawitan jadi ke seni ke tradisional sudah khususnya. Terus di uh, S1-nya saya ngambil jurusan seni musik, pendidikan seni musik ya, karena itu di UPI ke pendidikan, jadi universal, global, global ya. Global. Universal. Kemudian di pasca sarjannya saya ngambil uh, kajian dan pertunjukan seni, di kajian seni budaya juga. Ini nyambung, lah. <laughs> yang, yang jujur, saya eh, saya pribadi di sini, kalau misalnya kita ngebahas karawitan, hmm. kalau di SMA-SMA Negeri pada zaman saya itu hanya eh, pelajaran tambahan, hmm. maksudnya pilihan, ya. Pilihan, ya. Ya. ya Biasanya laki-laki, pencak silat, hmm. eh, cewek karawitan, tarih, kalau nggak tari, eh, apa sih yang ngebikin? tertarik sekarang jujur saya tertarik tentang kebudayaan itu setelah sekarang udah ngerti hmm. dulu itu nanauenan sih orang mah yang jadi sesuatu yang modern banget lah dulu zaman itu dulu saya gini kan lagi kecil dari SMA dulu uh, ke karawitan uh, saya ingin jadi diri sendiri itu simpel sih itu jawab saya. saya ingin sendiri karena pada hakikatnya orang waktu itu belajar musik barat itu ya dalam putih saya tidak jelek juga musik barat gitu ya. Hmm. Karena itu itu udah udah natural gitu alami. Karena waktu itu kok orang-orang main musik, main apa namanya e, gaya-gayaan waktu itu. Tapi mereka kok gaya dengan karya orang lain gitu ya. Itu sih awalnya. Saya lebih baik saya belajar kesenian saya aja karena saya berpikir melihat juga guru-guru guru-guru saya waktu itu memang para ahli semua. Tapi yang namanya Guru itu ada regenerasi yang kedepannya ya. waktu itu. Suatu waktu mereka akan berhenti, akan pensiun, siapa yang mau meneruskan ini, gitu. Saya sempat kepikiran gitu waktu dulu. Dan ini ya sekarang juga saya, ya buah pemikiran saya dulu, jadi <laughs> sekarang gitu. Saya mikir gitu, kan. Jadi nggak pilih-pilih apa namanya. Dulu saya juga senang, saya sering main band, apa main band juga. Saya juga main, ya piano, gitar, gitu sama. Tapi saya lebih suka ke musik karawitan, karena... Disitulah justru uh, jati diri kita sesungguhnya gitu. Identitas kita. Contoh kan, kalau gini. Karena waktu itu dari SMA, saya juga ada pengalaman. Kalau dulu lah, sempat diberi kesempatan buat uh, tampil kelingkesean gitu ya. Hmm. Justru musik kita itu kan yang, yang, yang lebih dihargai. Yang mereka bangga dengan musik kesenian kita sendiri. Dan itu menjadikan identitas saya sebagai orang Indonesia gitu. Kalau mungkin kalau saya bermain musik alat barat lainnya, Tahunya saya bukan orang ini, saya tahu orang mana gitu, dan, dan kalah gitu. juga dengan dan kalah mereka. Juga, mereka Betul, mereka udah wah, banyak jago, jago lah, jago-jago. Kita mana? baru ngulik, ya, kita, sorry, baru, kan? kita baru ngulik. Mereka udah tahu gitu. Nah, sekarang kembali kan? Orang boleh belajar ke, ke saya, orang mana belajar ke saya ya? Saya bangga dengan kesenian sendiri sih. Intinya gitu, nah itu pik pikiran saya ya. Kan kita bebas buat berpikir kan. Kita negara demokrasi <laughs> itu waktu SMK, kita bilang. Nah, kalau berarti pas di saat masuk dunia kuliah, dunia kuliah itu kan lebih universal. Betul, nah, kalau kuliah itu apa namanya, uh, musik yang sangat Bluetooth itu global kan? Musiknya global ya, saya belajar musik barat, klasik, jazz, semuanya pop, tradisional juga, Bali, Aceh, di Papua, semua di belajar. Karena di waktu saya justru Pendidikan seni musik di UPI, jadi tidak ada satu fokus spesifik yang harus ini enggak. Semua ini pelajaran. Masalah nanti orang buat milih A, B, C itu pilihan dari masuk sendiri. Mau, mau apa mau milih apa? mau saya mau ngebangin jazz itu silahkan saja buat ngebangin buat dirinya sendiri. Nah masuk ke ke kuliah S1, nah saya kebetulan gabung sama komunitas musik di situ namanya SML KI Fatahilah hmm. dan itu uh, satu visi dengan saya. gitu Artinya, di dalam komunitas itu kita tidak hanya memainkan uh, musik yang sudah ada, meskipun ini katematisnya di musik tradisional ya, di karawitan gamelan. Kebanyakan uh, komunitas mungkin belajar yang sudah ada, lagu-lagu yang sudah ada, kita main-mainin yeah, lagi, daerah. kita layar. Nah, eh, eh, hebatnya di situ, uh, yang menurut saya tertarik, di situ tidak seperti itu. Yang tradisi pun kita belajar, ya, tentu itu pasti kita belajar dulu, karena ingin sesuatu yang itu menuju satu kegiatan itu kita harus tahu pondasinya dulu iya, kan, fondasi. dasarnya kita udah. Nah di situ ada progres kan? artinya kita ada proses kreatif untuk membuat sesuatu musik kontemporer musik, ada musik inovasi, musik kreatif. yang itu saya kira itu yang belum ada iya, yang malah sih ada. Ya? Dan ini ternyata respon dari setiap negara luar biasa lah. Dan kami pun alhamdulillah berkesempatan waktu tahun berapa ya kita ada kesempatan ke Jerman. Belanda ke mana-mana dengan komunitas ini waktu itu kayak Pattaylah ini dan di sana justru mindset mindset saya buat tentang berkesen itu ke ke Nekolah lah waktu itu saya pembinanya sama Pak Iban Gunawan ya itu kakak kelas saya juga termasuk dosen juga <laughs> saya sama-sama dulu ngebangun Pattaylah di awal gitu itu sih, kan? jadi pengen ngegaris bawain dulu nih hmm. ah, di UPI di saat musik benar-benar dikasih telan loh jazz apa? itu yang jadi garis bawahi di pendidikan Indonesia. <laughs> Karena semuanya yang, kayak gitu harusnya. <laughs> yang namanya pendidikan di Indonesia itu nggak pernah hmm. mengarahkan. Hmm, betul. Jadi siswa benar-benar disuruh telan dulu semua kalau hmm. maksimal. Hmm. Yang ada kan biasanya, maaf kalau jadi salah cuman biasanya jas yes, cuman apanya. Itu musik ini cuman apanya Sebenarnya yang namanya kita udah masuk ke dunia pendidikan itu harusnya udah pol-polan maksudnya Betul. misalnya kita pengen ngambil jurusan musik kita udah ya. tahu kita ngambil jazz hmm. udah aja ngambil jazz aja ya, gitu nah ya. ya. tidak seperti itu kan? karena apa namanya jam karawitan bagi saya itu sudah di masa SMA gitu kan hmm. ya sudah sedikitnya tau lah banyak hmm. tahu tentang karawitan dan ke eh, satunya saya mau coba mendalami musik baratnya di situ. Oh ternyata itu juga. Nah ketika lulus pun mau akhir baru itu perpenentuan saya karir saya mau kemana kan? Saya tidak waktu itu pokoknya ketika belajar saya pelan aja semuanya. Mau kuliah saya belajar dan saya belajar semua banyak disiplin ilmu waktu itu belajar. Saya mulai dari musik nasi, atau semuanya kerawitan, kecapnya semuanya dipelajari. Dan karena waktu itu saya tujuannya berpikir eh secara pengalaman saya dan bukan menjadi seorang pelajar. Saya belajar situ. Dan berarti jadi eh Jackie bakal ngegaris bawain fondasi terkuat dari Ayadi itu dari SMA. Gitu. Karena Orangnya kalau desa, titik tolaknya desa. Kalau nggak nggak punya basic kuat karena hmm. SMA itu diuntungkan bahwa karawitan, benar-benar karawitan Mereka, aja ya. ya. Kita ber mempelajari segala hal tentang karawitannya. Ya, betul. Makanya di saat terdistorsi bukan terdistorsi Indonesia ya. Banyak asupan-asupan gizi lain pun itu gak benar-benar jadi penambah, kan? Ya, betul. Penambah. ya, makanya <laughs> harusnya itu dilakukan di dunia pendidikan Di ya. pendidikan lanjutan atau ya. kuliah itu harusnya dikuatkan fondasinya, ya. makin dikuatkan kan? Di saat di luar, nah, baru hmm. kita benar-benar bisa nerima ini, bisa nerima ya, itu. Betul. Tapi makanya, kan, kenapa saya masuk di UPI itu di komunitas Karawitan di Patahila? Kan, ini masih nyambung. Jadi ini nyambung dari SMKI sekarawitan hmm? masih kopi itu pendalamannya di karawitan juga, tapi di sini lebih kepada inovasi karya kan? Kita oh, bagaimana teman-teman yeah. uh, uh, apa namanya berlatih membuat karya baru, inovasi komposisi baru. Nah di situ apa justru pengolahan itunya banyaknya. Tanpa saya juga belajar juga jazz ini itu hanya sebagai empirik saja bagi saya yeah. uh, buat uh, apa namanya bikin variasi, bikin variasi buat ke depannya. Karena ya saya berpikir saya harus jadi, jadi, jadi, harus jadi diri sendiri, hmm. saya nggak mau jadi orang lain, jadi A, jadi B, karena nggak mungkin. Manusia itu punya kemampuan dan masing-masing gitu Biarkan baju kita yang berseragam Tapi nah. otak kita jangan Nah betul <laughs> Itu yang ngeri soalnya Pendidikan kita Kita uh, ngeri ya Harus seragam semua Seragam semua cuy <laughs> Ya saya juga sedih juga kampus saya yang di Jakarta sekarang udah gak boleh pakai celana pendek Gak boleh? sekarang? Alasan saya masuk ke kampus itu karena bisa pakai celana pendek Kalau oh, rambut. rambut boleh kontrol <laughs> Tapi harus sedikit kayaknya oh, <laughs> harus <diiket. laughs> Ya maksudnya ya. Uh. Uh, saya menggarisbawahi beberapa kenara sumber juga saya curhatnya gitu hmm. Bahwa <tuh> di saat di dunia pendidikan Saya bakal senang banget melakukan banyak kesalahan hmm. Banyak melakukan uh, percobaan hmm. Karena di saat itulah saya dimaafkan Betul. Dan di saat demi nama pendidikan lah Saya bakal mencoba sesuatu lagi yang untuk yang bagusnya gitu Maksudnya yang hmm. yang lebih baik beda dengan di dunia di saat pengkaryaan atau kita sebut dunia profesional. Hmm. Itu kan kita nggak boleh salah. Gak boleh salah. Tapi kenapa di dunia pendidikan di negara kita ini mahasiswa nyeleneh sedikit itu malah jadi wah bahan gitu hmm. untuk dosen deh. Padahal itu kan waktu kita. Waktu kita salah itu jadi bilang di dunia pendidikan. Betul betul. Uh, saya mau berbicara sebuah seniman sebagai kayak dengan si arahnya dari mana <tuh>. nih. <laughs> Oke. Okay. Kalau saya berpikir sebagai senimannya. Okay, Mungkin waktu dulu saya sebagai apa namanya? Sebagai mahasiswa dia berpikirnya semua itu bebas. Ini enggak bebas berkreasi, bebas berekspresi, bebas apapun lah. Enggak hmm. penting. Ya artinya kita diberi kebebasan. Ya. Karena itu tujuan di mahasiswa, ya. agar mahasiswanya berkembang. Tapi kadang, ya kadang sendiri di dalam suatu intas itu ada namanya aturan juga gitu. Iya. Nah itu kadang kita juga loss control terhadap aturan, aturan hmm. juga itu kadang Setuju kita itunya. apa namanya keluar jadi jalur itu padahal sudah ditentukan gitu. Nah dan ya ada juga mungkin oknum-oknum ya. Iya. Karena oknum eh, aja. <laughs> karena pada prinsipnya eh, yang namanya mungkin dosen itu, itu ya mendorong mahasiswa mengembangkan mahasiswa akan, akan suruh keluar potensinya gitu kan. Kita merangsang buat versi luar. dia. Versi. dia. Ya. Jadikan sebagai keseragaman. Nah, kalau dikasih keseragaman harus harus betul itu yang ngeri ya. Karena nanti kedepannya mereka akan jadi ngajadi sendiri. Tapi toh kalau misalkan dia mau sebagai panutan atau belajar, yang positifnya ambil, yang direk jangan janganlah. Itu aja sih simpelnya ya. Bagaimana kita benar-benar menerapkan ke adik-adik kita atau ke saudara-saudara kita bahwa yang penting itu kita belajar memilah, gitu. Ya, ya kondok belajar dari siapapun itu bagus banget dari yang muda ya. dari yang tua itu pelajari dari mereka semua tapi kita itu yang benar-benar harus basicnya kuat itu kita yang pintar memilah itu ya itu. Kita memilah. Kita memilah nah kita balik lagi ke karir nih hmm. setelah kuliah di organisasi Fatahila hmm. Kayak organisasi hitam ya? Uh, <laughs> sebetulnya nama Fatal itu kan nama gamelan. Ya? Gaml Jadi gamelan, Fatal itu mungkin bisa disebutkan gamelan terlengkap di Indonesia di dunia kedua. Saya ingatnya museum ada ya, musium Fatahila Jakarta Patahila, ya? Ada, memang. Yang pertama itu memang di Jawa ya, oh. di tengah. yang keduanya di, di UPI ini, namanya Fatahila. Jadi bentuknya hitam itu semua lengkap, besar, bunyi, keren banget. Awalnya nama Gemelan dan eh, kami teman-teman semua bikin komunitas buat menghidupi kegiatan itu gitu. Hmm. Nah akhirnya jadi nama grup <guruh> sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Mungkin sekarang udah anggota keberapa? Masih ada kan? Masih sekarang dia mereka tampil sering ke. Berarti ya, ya dia termasuk penggagas dari komunitas? Ya saya angkat angkatan awal. Angkat angkatan awal. Kalau penggagas sendiri ada dosen juga ya di sana ya berarti orang-orang ya, orang-orang pertama lah, lah. Orang pertama lah. Yang... founder lah disebutnya ya bukan owner tapi founder kalau founder itu biasanya perorangan ya pemiliknya tokonya saya mah anggota aja lah orang-orang <laughs> orang-orang pertama lah ya, generasi hiji generasi ya bisa <laughs> generasi bilang, pertama nah, awal mungkin di situ tapi berarti dengan itu termasuk uh, penggabungan gagasan-gagasannya masuk banget ya dengan orang-orang pertama itu generasi pertama. Betul, karena gini kan di Patella itu, mungkin di ketika saya belajar kuliah, ya dosennya yang ada di UPI seperti itu ya, yang ada di kampus pada umumnya. Tetapi waktu di Patelha, saya banyak kelebihan, apa namanya, pengkudan ilmu sih, ada nilai lebih lah, karena yang ngisi di situ ada Profesor di Wittermark, itu dari Jerman, lalu salah satu kurator juga di Indonesia, terus ada juga para komposer besar kan, komposer seperti Selamat Agung Sukur, itu kan komposer dunia lah yang ada di mungkin Indonesia tidak terlalu populer, tapi hmm. di dunia itu wah luar biasa kan. Yang lain-lainnya lain, lain. Jadi saya tuh salah satu kemudian 2000 berapa ya hmm. 2005 waktu itu ada project juga di Jerman dan memainkan karya-karya kelas dunia dan kita bisa itu satu kebanggaan juga sih bagi kita dan percaya nggak kan? Saya itu mainnya hanya setengah jam. Tapi latihannya satu tahun. Mantap. Proses saya, untuk menuju konser itu gitu. ya. Karena yang saya lihat saya butuh prosesnya. Saya butuh prosesnya gitu. Sepakat. <laughs> prosesnya. Hasilnya itu bonusnya aja itulah. Walaupun Wala. ya si tahulah saya dengan orang-orang itu gitu. <laughs> Tapi yang saya kagum itu bahwa <laughs> yang sangat dikagumkan itu menghargai proses. Itu ya kita harus, bagaimanapun juga, itu proses lebih penting, apalagi dalam dunia pendidikan ya. Karena dalam dunia pendidikan itu, kita akan tadi bilang bahwa kerja itu, ketika di masyarakat nggak ada kata salah, gitu. Hmm. Itu di pendidikan ini, pusat kita bereksplor, explore diri. Kita mau jadi apa sih? kita? Ya. Karena, uh, menurut saya, kita pun nggak bisa dipaksakan. Ya. Harus jadi A, jadi B, nggak bisa. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Berbeda kebutuhan, berbeda kepentingan, dan berbeda cara menangkap pembelajaran juga. Jadi itu silakan aja dia diarahkan dan saya menangkap itu yang penting sesuatu itu positif bagi diri saya saya ikutin. Ikutin, ikutin, ikutin. Nanti untuk hasil akhir apakah hasil diri, diri itu ya tidak belum tentu. Karena saya pun punya iya. punya sesuatu ada visi juga dalam hidup saya untuk punya jalur ya, punya juga, jauh, ada jalur basuh, ya. sendiri juga kan. Iya, iya, betul. Berarti... Dari SMA, dari kuliah di Ikip, asli IKIP. Ikip. Dari Ikip itu udah menghasilkan Ini juga, IKIP juga kan? Mm. Ikip Jakarta, Ikip Jakarta, Ikip Jakarta ya. Nah, sudah menghasilkan dalam bentuk materi belum sih? Dari SMA, dari SMA, uh, alhamdulillah. Uh. Kalau materi, alhamdulillah. Karena setiap, butuhnya ya materi yang paling berharga itu dari SMA, dari kuliah itu materi dalam menjalani proses proses saya bersekolah karena saya jujur dulu itu apa namanya banyaknya hasil hasil saya kerja sendiri dari hasil ilmu yang sudah sekolah itu contoh di kerawitan saya bisa main musik saya bisa main di mana gitu di bisa kafe di kemen di ya di hotel atau di mana itu bisa nama income buat biaya sekolah juga kan nah itu sih yang diskuskan di jalan-jalan terus Berarti langsung diaplikasikan langsung aplikasi-aplikasikan waktu itu makanya puasa beruntung banget nih dengan kondisi finansial yang sangat terbatas waktu itu malah jadi nggak belajar, malah nggak buka yang lain-lain. Saya masih bisa apa namanya kuliah gitu. Saya orang kampung waktu itu nggak kepikiran gitu ya. Dulu kuliah di mana gitu. Ya udah mungkin ini apa jalannya yang saya harus hadapin Step by step saya lakukan. Saya nggak apa namanya nggak berpikir jauh-jauh lah. Yang Pokoknya depan, ada di depan, di depan mata, aja dulu saya bereskan. Depan mata saya bereskan. Kamu bisa beres satu S, 2 S. Ya, Sekarang bingung S3, satu lagi ya. Amin. <laughs> satu lagi. Nah, kebayang ya, saya beresin satu aja 10 tahun. <laughs> Dengan pindah-pindah ke -pindah kampus. Cuman ya seru sih untuk orang-orang yang berdedikasi untuk dunia pendidikan. Saya bilangnya orang-orang ya. hebat lah. Yang mau berjibaku, bergelut di dunia pendidikan itu. Karena visi yang saya nggak dapat di dunia pendidikan itu. Ya maksudnya terlalu keseragaman terlalu betul. ini jadi emang ilmu keilmuan dan banyak uh, sesuatu yang saya dapat pun malah banyaknya di dunia luar betul kang setuju karena uh, saya memang dulu dari pendidikan jalur pendidikan kampus pendidikan tapi pendidikan itu dijadikan saya sebagai pondasi saja kan buat referensi nah. ilmu dari sana ya. karena ya yang namanya pendidikan itu kan merubah seseorang yang A jadi B hmm. lebih baik tapi masalah untuk pengembangan diri itu banyak di luar kan, mm -hmm. saya waktu kuliah aktif di Daya masa Sunda atau Damas ya, itu ke komunitas Damas juga masih di Damas juga saya mengembangkan komunitas nasi waktu itu, kapela di luar juga, bikin saya ke komunitas lain-lain juga, ada angklung sebagainya, nanti melebarnya itu dari sana awalnya jadi sebetulnya kuliah ya normal aja kan, saya itu kuliah nggak pernah nggak lulus dan nggak pernah naik ke atas gitu jadi nggak ya maksudnya saya sesuai kurikulum. <laughs> saya nggak belum pernah ada yang gagal, belum pernah ada yang SP ke atas gitu. Jadi hmm. on the track aja dari SMA sampai menikmati, sekarang, yang, ada menikmati yang ada aja. Menikmati yang ada aja, Iya aja. Tapi saya jalin santai, serius aja. itu pengembangannya saya banyak di luar. Itu kalau ya apa namanya pengembangan secara musikalitas dan lain-lain saya banyaknya dipatahkan. Ya karena nge-explore kayaknya dibebasin bang banget ya di sana. Eksplor diri. Melakukan sesuatu yang tidak orang lain lakukan. Itu di situ. Itu mulai kebuka mindset saya. Oh, ternyata oh, bisa begini juga ternyata. Oh, begini juga. Masalah mindset dan yang lain bisa ditanamnya. Dan orang-orang di sana pun menerima itu. Sepakat dengan itu maksudnya membantu itu berarti support system di hmm, sana. Tidak semua. Hmm. Hmm, tidak tidak semua. Manusia kan beragam yeah. pemikiran. Ada yang harus begini-begini. Nah, saya itu gabung dengan komers orang-orang yang ingin berkembang <laughs> di situ gabungnya. Jadi bermain musik itu <laughs> tidak harus begitu loh. Ada cara begini, gitu kan? Jadi kita diberikan wawasan-wawasan bagaimana untuk berkembang, berpikir kreatif di sana. Nah, jadi makanya selalu-selunya nek. Karena <laughs> selalu saya ingin berkembang. Karena hidup itu kalau statis nggak seru kan? Iya, karena yang banyak budaya seni itu menurut saya tiap penit pun itu dinamis bergerak-gerakan. Iya. Kalau ada merasa orang merasa jago, di situ ketik dia ketinggalannya gitu. Iya. Terus berkembang, terus karena berkembang ber terus nggak ber ber bisa. Terus belajar gitu. Mm -mm. Walaupun eh, kalau misalnya obrolan saya dengan narasumber narasumber yang lain, yang namanya teknis itu dari dulu zaman rekiplik bahasa mm -hmm. prajisnya, dari zaman <laughs> rekiplik sampai sekarang yang namanya teknis sama Betul. Tapi bagaimana kita mengolah teknik itu untuk menjadikan satu karya baru Betul. Atau karya yang benar-benar ya sebutnya ya karya yang gitu karya Nggak, Nggak, karya. Nggak terlalu banyak tendensi apa-apa di sana Betul. cuman benar-benar sebuah karya Benar-benar hmm. ya, setuju banget ya Emang teknis dari dulu ya itu-itu aja sebenarnya variasinya yang berbeda-beda Kalau teknis itu memang memang giri aja Ya kayak saya di Jawa kan ketika saya ingin melangkah sesuatu ke angka Z Saya harus ber berawal dari A dulu jadi ini kita harus kita gimana sih cara bermusik kayak teknik dasar, contohnya di gamelan dulu cara megang gimana aja yang betul, teknik pola yang yang akemnya taktik yeah. seperti itu seperti apa. Nah, saya belajar juga. karena itu pondasi itu penting dan saya bisa lulus dengan sertifikasi kan. <laughs> Setelah itu baru berpikir lagi, masa sebegini terus? Senakan itu terus berkembang kan? Nah kita selalu berpikir, kok kenapa ya Ketika orang luar itu selalu melangkah, satu langkah lebih maju gitu. Karena mereka hidup berkembang, mereka paling senang dikritik. Mereka paling suka dikritik, mereka paling enjoy untuk mendukung karena dengan dikritik dia akan terus berkembang. Tapi mungkin tidak semua di warga kita di Indonesia senang dengan kritik. Dan nggak takut dengan melanggar aturan, nah, maksudnya di itu, sana ya. ya. Di sini, <kuh> Uh, jadi bilang bahwa aturan itu sebenarnya aturan-aturan baku yang misalnya ada di dunia kesenian Kalau sure. kayak gitu kan ada aturan-aturan bakunya ada kan? Tapi yang jadi masalah Kalau saya bukan termasuk orang yang gak anti banget untuk orang melanggar yeah. aturan Gak masalah Tapi untuk saya pribadi dengan teman-teman mungkin Ayah juga sepakat Kita kuasai dulu basicnya mm, betul. Baru kita Harus. nyebrang dari nyebrang, basic. basic Gak masalah ya, Tapi yang penting basicnya kuasai betul, dulu betul. Kalau saya, ya maaf, yang saya lihat beberapa oknum atau beberapa orang malah pengennya, udah saya bisa melanggar aturan ya, betul. tanpa tahu basicnya nah, dulu. betul Iya, gitu kan. Penting itu. Karena basic basic, penting banget ya, basic, basic itu penting banget karena ya kita mau gimana tahu? Kalau dalamnya kita nggak nggak tahu lah. Jadi apa namanya? Ketika saya dulu di belajar di SMA itu benar-benar dasar kan megang alat kayak dasar gimana. Mana. Dasar banget, dasar banget. Nah, ketika saya menyejang pendidikannya lebih tinggi lagi di situ berpikir saya harus mengembangkan. Karena berpikir gini, karena ya ini tenaga ya, sensitif. juga ada beberapa orang yang sangat kuat dengan pakem. Ya, ada beberapa kalangan kan. Jadi yang sangat memegang erat dengan pakem, aturan tradisional dari sesepuh-sesepuh atau turun turun dari leluhur gitu kadang. Oke, satu sisi buat basic itu bagus. Hmm. Karena mereka mendisiplinkan diri untuk mengetahui aturan. Nah, boleh ini, ini ini. Nah. Tapi kalau untuk saya berpikir waktu itu berpikir kalau saya terus uh, dengan, dengan pakem ini, kan dengan dengan pakem ini kita susah keluar untuk berkembang. Karena seolah-olah ada jerat aturan yang mengekang bahwa seorang itu harus seperti ini. Gitu. Kalau seperti itu, oke, kalau orangnya sifatnya untuk melestarikan itu bagus, karena e, dalam melestarikan, itu ya, berarti yang, yang ada kita kita jaga. jaga, kita terus olah, kita tampilkan, kita olah. kita tampilkan, itu yang baru, kita olah, tampilkan karya yang sama, olah, tapi kalau bagi saya, saya ingin berkembang gitu. Kalau dengan melestarikan, pada ujungnya akan masuk ke museum, ya, yeah. yeah. karena kita jaga-jaga terus. Kalau para seniornya, para ahlinya, para empunya sudah wafat, meninggal tanpa ada jelas, kesenian itu akan mati dikasih diri juga. Kan? Dibus oleh zaman. Jadi kalau kita bersifat berkembang, ya berkembang, kita membuat menjaga yang ada, kita jaga terus, tapi kita bikin satu perubahan. Mungkin perubahan yang lebih inovasi. Kalau seperti ini, baik itu dalam segi alat musiknya, atau dari penyajiannya, atau dari karyanya. Yang penting, nama kesenian itu, tetap, ya. itu kesenian A. Gitu. Tapi kita olahnya, polanya berbeda. Dan itu yakin, saya kira apapun keseniannya akan berkembang, akan mengikuti zamannya. Dan gitu juga kenapa aturan, kadang juga gitu di negara kita, di Indonesia itu, banyak aturan-aturan yang tidak berdasar. Malahan karena kita melanggar aturan itu, kita jadi nge-oh nah, nge kenapa nggak boleh. Hmm oh kenapa harus kayak gini hmm. kita harus ngelanggar itu dulu baru tahu karena yeah. biasanya nggak dijelasin hmm. kenapa aturannya gini dacek luhur rata-rata hmm. ya, <laughs> kan banyaknya di Indonesia nah, banyak gitu. aturan kayak gitu kan Betul. dan itu turun temurun dari zaman dulu ya seperti itu jadi selain masalah biaya di perjalanan Akang itu di karir Akang itu ada kesulitan apalagi cerita terberat lah untuk menjalani karir ini kereta terberat dalam kali dulu waktu kami dulu saya sempat waktu akhir-akhir perkulihan tahun? 2005 ya wah saya belum lahir, belum lahir. <laughs> di situ, mau lulus di disitu karir terberat karena itu dalam satu waktu itu masalah bertubi-tubi kan? masalah bertubi-tubi dan itu masalah itu belum pernah saya hadapi sebelumnya Betul. tapi semuanya selesai dengan waktunya. Apa aja tuh masalahnya? Itu kalau saya bawa emosi stres-stres. Tapi saya enjoy aja. Yang Pertama waktu itu saya itu dari, dari skripsi. waktu itu pembimbing saya lagi di Paris, di ke Perancis sedangkan tanggal itu harus ada tenaga ada tenaga beliau. Saya buat semoga pulang pas hariannya. Lagi pergi di luar kotak kota susah dihubungi. Kalau nggak saya senggolan 1 tahun lagi. Sedangkan udah beres semua segalanya udah beres tinggal tenaga-tenaga itu saya bisa ikut disuda. Jadi bingung. Yang yang kedua waktu itu e, apa namanya? finansial juga kan banyak biaya itu berat sebelum belum kerjaan yeah. untuk wah karena hidup sendiri kan susah juga yang ketiga waktu itu yang paling berat seputus putus pacaran <laughs> <laughs> galau galau <laughs> karena dari awal maksudnya sih udah empat tahun udah tiba-tiba pas air bisa <laughs> ya uh, saya semangat ini jangan difilm, nanti. <laughs> ketahuan nah itu yang yang ketiga saya waktu itu sedang <gallam> yang keempat belum eh, yang keempat ya ikut film garasi kan itu film garasi ada film bioskop. Oh iya, iya. film garasi, film musik. Ben. Nah, ben itu saya ikut di dalam dus itu juga ikut film syuting. Itu waktunya sampai malam, sampai subuh belum persiapan apa-apa. Itu, itu ganggu juga habis juga berat. Yang berikutnya, yang paling tetap berat juga seperti itu. Apa namanya? Uh, saya mau persiapan, mau ke luar negeri, mau ke Jerman. Ipa itu hmm. waktu emas, semua ngatur waktu bingung, semua ada masalah ini dan dengan kuliah saya lagi galau dengan tekanan tangan ini harus lulus segalanya wah itu dan paling berat ada keluarga orang tua waktu itu yang mungkin hampir terilah gitu dan masalahnya itu akhir akhir kata saya melakukan kayak yang konyol waktu itu <laughs> <tasi> <tasi> tapi saya nikmatin Jalanin aja gitu semua itu pasti ada solusi kok oh, ini semua hanya ujian berarti <tasi> ujiannya langsung ya ujiannya langsung tapi betul kan satu persatu setelah saya hadapin ini beresin dulu satu tuntas yang kedua tuntas. Ayannya semuanya is oke. Okay. Dan yang penting ada niat untuk diberesin ini beres itu kan. Semuanya itu nggak tahu film syuting tuntas beres. Setelah itu sebelum berangkat ke, ke Eropa, tanda tangan dulu. Dan bisa pergi ke Eropa waktu itu. Dan bentok lagi yang masalah lagi. Bisa sudah harus waktu itu. Tapi harinya satu hari pulang ke ini, besoknya mesti sudah <laughs> jadi semuanya. Kok beres semuanya kata aneh juga. Jadi hikmahnya uh, saya bahwa segala sesuatu itu jangan dihadapi dengan emosi. Ya. hadapin dengan tulus, dengan ikhlas, jalani pasti suatu juga akan akan mudah. Iya kita yakin, kita aja. Kalau kita yakin, <ti 6 :vana> yang namanya semesta akan mendukung. Nah, betul. Oh, <tis> <tis> semesta berfasih. Lagunya siapa Opik ya? Lagunya Opik gitu. <tis> berat, <tis> itu realita saya alamin semua. Berat sih itu, berat. Maksudnya ya, uh, bukan masalah tentang karya, bukan tentang ya, diri ya. sendiri aja gitu. Banyak ya. masalah yang berperdi hadapi. Yang sayangnya datangnya berbarengan. Berbarengan. Gitu ya? berbarengan <laughs> ber itu paling berat. Itu paling berat lagi. Gitu, gitu. Waktu itu, karena sebelumnya saya hadapilah satu kali Ini kok dengan bersamaan dalam waktu satu minggu itu berapa hari itu bareng gitu. Dan hmm. ya mungkin ya itu setelah menguji berdasarkan kemampuan kemampuannya. kemampuan sih Tuhan bukan mampu. dosen kalau dosen biasanya melebihi kemampuan mahasiswanya nah. kalau Tuhan enggak karena yang jadi tahu Tuhan memberikan masalah dengan kunci jawabannya, kunci jawabannya. tinggal kita pinter-pinter aja oh, ya betul, betul. jugari eh, kalau saya bilang COVID bukan apa-apa ya Iya ya, maksudnya dengan masalah hmm. yang udah pernah dihadapi sebelumnya ya, ya. apalagi apa -apa. di masa muda itu, ya. di mana emosi didahulukan. Biasanya kalau saya ya, saya nggak ya, nyontohin orang lain, cuman biasanya betul. di saat masa muda itu emosi nomor satu. Oh betul, betul. Urusan lain belakangan. Ah, Tahu-tahu nyesal aja, terus Bisa, ya. aja. Nah, kalau ya itulah dulu mungkin perjalanan hmm. saya kan waktu kuliah. Tapi dari sana tetap tolak titik tolak saya buat berkarya dari sana. Tahu harus Aku ngapain keri. malahan ya, gara-gara itu. Awalnya desa, sana, awalnya. awalnya desa. Mulai berkenang sampai saya di sini diaklung gitu awalnya. <laughs> di sana. Karena itu ujung perkuliahan dan di sana segalanya. Nah, berarti kalau misalnya pengen serius di satu hal, kalau tips dari Ayah di sendiri hmm. bahwa coba menghadapi masalah, minimal enam masalah deh. <laughs> Dalam satu waktu. <laughs> 5 masalah deh. <laughs> Dalam satu waktu. Berat ya. juga ya, ya maksudnya, ya. enggak nggak semua orang bisa melakukan hmm. itu dan termasuk aja di lulus ujian itu. Berarti Amin. wisuda itu bukan ujian, malah ujian itu yang dilewatin deh. Ya. Berarti wisuda, ayo ma, tersabar ayo, tersabar a, Ya waktu, waktu sidang pun itu nggak biasa-biasa aja kan. Terus sidang skripsi dulu, tes, tetes. tapi ujian ini di luar ini yang berat kan, saya. Keluarga, keluarga kedua kan, hmm. yang nggak jadi lain-lain juga banyak finansial, wah ada yang lagi masalah lain. waktu Maktif waktunya itu yang bikin tapi kalau itu yang harus kan. Berarti harta, tahta <laughs> dan Raisa. Sekarang <laughs> <gua lupa>. dan <laughs> Raisa. Raisa <laughs> udah ada hamis, ya. Udah ada hamis. Lupa berarti harta, tahta wanita. Hujan-hujan <laughs> itu yang paling berat, tapi alhamdulillah semuanya step by step saya lakukan dan beres. <laughs> semuanya ya. <laughs> sih. Saya Sotres. juga belum tentu bisa sih. Mana satu sosok yang harusnya ngedukung kita malah pergi juga, ya, pergi juga kan pengen ngejenggut, <laughs> <laughs> pengen ngejenggut. ya, ya itu maksudnya. Uh, jadi kalo cerita dari Ayadi prosesnya asik, maksudnya proses. Hmm. Jadi <laughs> tahu yang namanya kalau uh, pepatah luar ngomong ya uh, tujuan uh, serunya sebuah Perjalanan itu hmm. bukan pada kita pada saat sampai tujuan, hmm. tapi pada saat perjalanan. Artinya, prosesnya yang paling penting perjalanan itu. Kalau bahasa Inggrisnya saya nggak bisa, makanya itu saya terjemahkan hmm. aja bahwa maknanya itu adalah perjalanannya. Karena yang namanya proses nggak akan mengkhianati hasil. Banyaknya itu Betul. ya Betul. Betul. karena hasil itu udah ketentuannya bukan kuasa kita. Betul. Betul. Benar-benar Betul. setuju banget bahwa hasil itu udah bukan kuasa kita. Bisa tiba-tiba saya punya teman nggak pernah kuliah, hmm. uh, datangnya cuma uas doang, nilai dia bagus, ya. karena ibunya orang departemen agama, jadi oh. satu departemen agama ngendoain dia, <laughs> bisa kayak gitu, ya, gitu. Bisa. soalnya kan, ya itu kan berarti salah satu bukti bahwa hasil bukan kita yang nentuin, mau kita kuliah kayak gimana kalau hasilnya nggak nggak bagus ya enggak.